mungkin sebelum ini ada Bisa ngebayarin ini siapa nih, ya, guys? Kita tidak ada biografi di situ, rumah tangga itu terlihat seperti. orang kaya Kailang Bantuk Kamsung Kemenyung dia adalah seorang perempuan elit kenapa adalah seorang perempuan elit Minangkabau. dan sekitar tahun 30 an itu dia punya hmm, dia bagian dari persatuan istri bestur jadi dia istri PNS, Belanda kemudian tahun 1930 dia bikin uh, persatuan itu terus dia punya majalah namanya manisri, nah itu uh, salah satu apa kerja dari macam itu juga nanti ada di sesi ini, di kota Kecamatan. Nah tahun 30-an dia dikecamanisri, kemudian dia, dia juga aktif dalam mendapatkan perempuan. tahun 30-an itu dan sangat aktif uh, menulis tentang politik ini. Kemudian tahun 40-an dia kayaknya tangan -tanda kontrak dengan Balai Hospital untuk menulis seri Tuguin manual Buku-bukunya dia itu, dia, apalagi bukunya dia yang gitu, di tahun 45 tahun, dia ya cukup ya, otoritatif untuk, untuk dia, buku-buku ini enggak gini lho caranya, gitu. para istri ini yang caranya. Dan buku-buku dia itu banyak bisa di sekolah-sekolah, ada -sekolah. pertanyaan untuk istri Nah, Kenapa saya pakai rumah tangan untuk keluarga, konotasinya, <tong> <tong> Ketika kita ketika tampilan keluarga itu bukan keluarga karena keluarga di apa di tahun, -tahun ini tapi ketumai itu sebenarnya lebih pakai keluarga keluarga langsung Rumah tangga tidak berasumsi bahwa di dalam sepatu uang itu harus hubungan darah. Nah, walaupun keluarga pun sebenarnya tidak selalu berhubungan darah. ada yang adopsi, mengenai pernikahan itu juga sebenarnya. Tapi menggunakan rumah tangga itu juga untuk melihat bahwa hubungannya itu nggak selalu, enggak, enggak selalu dikaitkan dengan kedekatan secara filosis atau kedekatan secara logis, karena adopsi itu kan sebenarnya disahkan dibunuhkan dengan darah atau dengan tubuh. Jadi rumah tangga itu enggak. Nah, pekerja rumah tangga misalnya tidak mungkin dan jarang sekali dinarasikan sebagai keluarga. Dia adalah orang asing dari kelas yang berbeda di rumah belajar dari ras yang berbeda. Maka nggak mungkin untuk bilang prt atau rumah orang lain sebagai keluarga. Nah, untuk para yang e, seperti yang mengunggah para menggunakan rumah tangga juga untuk bilang ada logika industrial juga di sini karena pemah. Kemudian itu jadis itu, jadi bahwa rumah itu kerannya sama dengan Jadi ada logika, istilahnya logika for decent Dari pintu masuk sampai pintu keluar, kamar mandi, dapur, itu semua diatur Karena gerak perempuan itu harus mengikuti, kayak orang pakai mesin Nah, temunggung itu salah satu kalau misalnya teman-teman baca ini kan teman pembukaannya, tapi di pembukaannya sebenarnya Cukup kelihatan. Akan tapi yang teratur jadi itu yang order, yang, ber, yang sehat, yang sehat itu mengindikasikan ada e, pendekatan tentang Haji kebersihan dan kesehatan yang itu digalakan oleh pemerintah. Dan dia, dia awal, dia kemudian yang tenang itu logika tentang privasi, tentang privasi ke rumahku itu ya, waktu ini gue di luar untuk rumahku kemudian yang sejuk itu untuk bilang untuk mengumuni tentang e, lingkungan, ya, karena tropis, profil rumahnya. Ya, bisa mengakomodasi negara yang panas dan waktu itu ya itu ya belakang rumah tangga di itu mereka ada tulisan Hmm Nah, uh, sebenarnya panjang dari 19, Karena kalau melihat dari akhir 19 setelah Terima kasih. yang aku juga nggak sih belum tahu ini ini sebenarnya apa karena perempuan Belanda ketika mulai pertama rumah di India itu memang sangat ya modelnya sangat uh, domestik terus saya nanti akan coba gitu uh, ada logika forklisan gitu tapi ketika keluarga pernikahan perceraian orang-orang yang tinggal di situ apa yang disebut dengan custom marilong hukum hukum custom marilong itu itu kan sebenarnya urusan rumah tangga tapi dia tidak menjadi tidak dianggap sebagai begitu ya domestik tapi dianggap sebagai, sebagai nah temunuh muncul dari konteks itu yang tanpa dia dengan. di Sumatera Barat uh, mulai menulis ke fungsi Melayu gitu. dan ini juga sendiri udah bekerja karting itu sebenernya kalau, kalau kan-kan baca tulisannya pelan-pelan gitu, gitu dia tuh membayang tentang, tentang keluarga yang inti gitu. saling mengasihi, saling mencintai oh itu tuh enggak yang dia profesi sama institusi ya hmm, profesi tuh kan profesi profesinya yang penting jadi profesi. Kalau hmm, pertama saya mau tanya tentang demokrasi, karena ada kesadaran baru ketika begini sesi ini, ketika ini dibacakan, karena itu melalas sensi eh, budaya Indonesia ini Jadi kalau yang memang pakai benar dia ya, bisa tetap ini ini, meskipun ini teks itu, menurut saya, cukup patut untuk kegiatan ibadah. ini kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, lain kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, itu kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, soal Taman mulai mau belanja di sini, dari di sesi yang jadi tarik. ini jadi tertarik tarik di kata justru di rumah tangga. Jadi, waktu disebut nih soal rumah tangga di pernyataan, soal e, di yang figur hati, dan yang terakhir soal di rumah tangga kanan kiri. Jadi, kayak penasarannya adalah hmm, kapan mulainya perluasan. Tangga, mm. dan akhirnya petangga itu mm. karena tadi Indik bilang di dalam nomor tangga bisa, bisa saja ada perhitungan mm. uh, figur lain yang bukan sedara tapi dihitung, tapi secara hukum itu gak dihitung juga, mm. jadi di kakak misalkan mm. gitu, setidaknya, aku nggak tahu di tahun itu apa penghitungannya mirip kalau dia bekerja di situ, dia dihitung sebagai anggota. Itu itu sama yang dua bilang ya, tahun ini apakah Uh, aku lupa yang kedua, tapi yang pertama kan tahun 1949 mm -hmm. Apakah uh, Tonari Bumi, si Jepang atas logika rukun tetangga mm -hmm. itu tuh juga hadir mempengaruhi logika ini Karena mm -hmm. tadi logikanya ke modern, tapi modernnya mungkin aku gak uh, tau mm -hmm. apa baratnya opa atau apa Uh, ya halo, nama saya Jumi. Uh, Sebenarnya pertanyaannya tidak beda jauh sama kawan kita yang di sini. Uh, cuman uh, mungkin lebih uh, konteks pertanyaannya dalam dalam uh, dalam konteks yang lebih beda gitu. Jadi sejauh mana? Keluarga dan household itu interchangeable, atau uh, justru dia berbeda maksudnya uh, sensibilitas yang seperti apa ketika memakai kata "keluarga" dan kemudian memakai kata "household" hmm. dalam konteks uh, produksi pengetahuan atas peer yang dalam hmm. waktu ini itu punya hmm. gitu. hmm. uh, Makasih ya, kalau yang... jadi, e, maksudnya rumah tangga itu dikaitannya dengan keluarga nukil karena kan e, sebenarnya ide tentang keluarga nukil itu sangat baru Kebenaran itu satu di rumah kamu itu sebaiknya Dan mungkin itu perlu dari ya. Oh justru memang akan selalu Menghentik ya, dan menghentik disesuaikan dengan Relasi ya, dan pengaturan interaksi sosial ya. Dan misal sekarang dan makanya Kapan pertanyaan kapten itu, itu jadi berarti karena Misalnya sekarang aduh banyak kalau ada e, apa kerja rumah tangga tapi kalau aku berhenti melakukan kerja rumah tangga kan ada yang yang awal rasinya buruk kerja rumah tangga itu tidak kan tidak lagi lah ya, dan, so -so -so. dan misalnya ketika ada angket ternyata udah gak nungguin perintah aku jadi itu dan tonarik guri untuk yang tulisan terbaru itu dari hmm. apa namanya? <laughs> ini dari tahun tiga empat uh, tonarik guri itu menginklusikan uh, relasi kampung dan tetangga yang sebenarnya untuk adat karena kan ya interaksi sosial ini selalu muncul di guri ya, tapi institusional kalau misalnya kayak guri ya, kan sama itu sama tapi ekonomi itu diinstitusikan oleh agar dan bukan Makanya, ini yang salah satu intervensi yang penting, bisa menelusuri. itu, Kalau ganti kalau ganti kontes, kalau ganti kontes, kalau ganti kontes, Itu mengaburkan relasi kerja di dalam itu Jadi, tentu itu bisa sesuat dengan perbedaan politik kita mau, kita mau, yang kita mau klaim itu apa? Dari kematangan atau dari, dengan menggunakan kata keluarga misalnya Meredefinisikan tapi kata keluarga misalnya Untuk itu kita mau klaim apa? Kita mau ini Interaksinya, keluarga itu menurutku se selalu ada persyaratan eh, pernikahan Makanya rumah tangga itu sebenarnya juga membicarakan tentang untuk PDF, video layar, dan sebesar, peserta atau orang untuk mendiskusikan. Terus kita kasih tepuk tangan besar untuk mbak. yang sudah menerangkan diskusi yang aksesibel untuk disabilitas. Terus yang kedua, tadi ada kata-kata makanan mata itu maksudnya apa mbak? Yang maksud dengan makanan mata itu apa? Apakah secara harifia atau secara uh, kontesnya secara ya? Yeah makanya apa begitu. Hmm. Terus yang ketiga, bagaimanakah e, kondisi sejarah rumah tangga masyarakat? Apakah juga sudah menempatkan wanita sebagai yang setara? Kan kita tahu kalau hmm. budaya Jawa itu menempatkan wanita di, di belakang ya, kalau setara hmm. poncho begitu. Hmm. Dan itu menurut saya kurang pas, hmm. karena budaya Jawa itu kan banyak hierarkinya hmm. Nah, apakah Uh, Tunggung itu juga sudah mengangkat kesetaraan gender untuk perempuan mm. gitu, Jadi, Terima kasih Terima kasih Mas Nama Terima kasih nah. uh, Makanan mata. Saya kalau misalnya kita baca si Stanza ini, itu kan hmm. bukan terlalu berbahasa Yang perlu sahaja yang kita baca baca-bacaan sekaligus metafora sekaligus namanya, karena e, membaca praktik membaca yang sangat mengandalkan kemampuan mata itu lagi sangat Jadi menurut penulis ini daripada dalam rumah tangga itu cuma mengirim materinya aja, juga perlu membangun pendidikan, juga perlu membangun asupan pengetahuan dan asupan pengetahuan itu munculnya dari makanan mata itu. Nah, tentu saja penulis tidak mempertimbangkan bahwa. Aku menginterpretasikan apa, baris ini seperti itu sih Mas Jadi memang ada komunikasi harga yang tidak memperhentikan uh, kemampuan kemampuan indah uh, dan mengasumsikan bahwa ya belajar pendidikan itu harus membaca uh, Pertanyaan kedua soal wanita Kalau itu jelas dia menguruskan namun di sisi yang lain juga uh, mungkin yang ketika kita membacanya dari era hmm. yang sekarang itu jadi berbeda.